Halo, apa kabar? Nama saya Nila, saya dari Indonesia, dan sekarang saya tinggal di Belanda um, Indonesia negara yang sangat kaya ragam uh, budaya, ragam bahasa, dan banyak sukunya di sana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan um, kita memiliki kapital bernama Jakarta so, kapital kita adalah Jakarta dan Jakarta adalah kota yang sangat metropolitan jadi kalau misalnya uh, kamu ke Jakarta kamu bakal menemukan banyak sekali mobil-mobil, gedung-gedung pencakar langit, jalan raya macet, dan kawan-kawan. Tapi kalau misalnya kamu keluar dari Jawa, dan kamu pergi ke pulau lain di Indonesia, misalnya Sulawesi, atau kamu pergi ke Sumatera, atau kamu pergi Kalimantan, di sana kamu bisa melihat um, hutan, hutan... Um, jadi hutan yang sangat banyak di sana dan banyak sekali ragam uh, hewan Di sana juga ada orang hutan, ada rimau Kita juga memiliki spesies um, hiu terbesar di dunia Selain itu, selain keragaman um, hewan, keragaman tumbuhan di Indonesia Indonesia juga ragamakan um, agama Jadi di Indonesia um, ada lima agama yang diakui Dan kelima-limanya diberikan kesempatan untuk merayakan hari raya masing-masing Misalnya, kalau misalnya ada hari raya untuk satu agama, akan ada hari-hari libur untuk agama itu dan juga untuk agama lain. Jadi tidak ada uh, simpang di, uh, di dalam perayaan uh, keagamaan. Selain itu, untuk kamu-kamu semuanya yang menganggap Bali adalah Indonesia, Bali adalah bagian dari Indonesia. Dan bukan Indonesia itu sendiri. Jadi, visit Indonesia, datang ke Indonesia, dan jelajahi Indonesia. Terima kasih.